muslim di Palestina, di Afghanistan, di Irak yang hari ini sudah kehilangan anak, kehilangan orang kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan harta semuanya karena dibantai sama Amerika langsung atau tidak langsung Demi Allah mereka akan menuntut Andai kata Muslim di Indonesia yang katanya saudaranya, tetapi berdiam diri terhadap kedatangan Obama. Apalagi sampai mendukung, apalagi ulama sampai menyalahgunakan hadis untuk menyambut Obama. Demi Allah saya yakin mereka akan dituntut. Di mana letak rasa persaudaraan kamu? Kamu tidak merasakan bagaimana punya anak dibunuh, punya orang tua dibunuh punya suami di bumi Saya mewakili dari kalangan pesantren yang diamanahi mengasuh pesantren dan mudah-mudahan menjadi inspirasi juga bagi kalangan para ulama asatid di Pondok-Pondok Pesantren untuk saatnya tidak hanya berkutat uh, di wilayah yang sifatnya Ubudiyah mahdoh saja, akan tetapi persoalan-persoalan seperti ini juga saatnya pesantren membuka mata, membuka hati dan membuka wawasan. Itu yang pertama. Kalau dibilang hanya dari sisi politik dan ekonomi saja. Saya tidak setuju bahwa ini sesungguhnya nyangkut juga persoalan akidah. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, min awsaki islam al hubfilah wal-bugdu lillah. Salah satu diantara yang terkuat dari pondasi Islam itu kata Rasul adalah bagaimana seorang muslim itu bisa cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau tadi bahasa Muqtamad uh, Hizud Tahrir Kita berkasih sayang Dengan sesama muslim Dan harus al wal-Adawah Itu adalah dengan orang kafir Ada istilah Al-Wala' wal-Baro' Jadi Orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat Tetapi kemudian Tidak bisa al-Mualat dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah dalam hal ini mukmin dan tidak bisa beradawah dengan adullahu adu rasul, memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasul adalah sahadatnya gagal. Wah luar biasa. Berarti diragukan ya kalau yang nggak menolak Obama ya? Batal sahadatnya. Wahaulahul. -hal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, juga pemirsa yang ada di mana saya ini hati-hati, takut batal ini. Ini al-walak wal al wal-baro. Hmm. Makanya dalam al-baro itu ada baro atul minal akidah wa baro atul Oke. Okay. Kita ini harus berlepas diri dari akidah-akidah kufur. Akidah ya. Yang kedua kita juga harus baro dari ashkos. Hmm. Perorangan. Orang-orang kufur dalam hal ini yang menjadi musuh-musuhnya Allah dan Rasulullah. Apalagi kita. gembongnya kufur. Ya, ya, kita harus. Ini, ini tuntutan akidah. Makanya makanya wajib semua muslim apalagi itu adalah orang yang di, disebut sama orang sebagai ulama untuk ikut menolak, wajib menolak kedatangan Obama. Itu yang ada pertama. seorang ini, seorang orang yang disebut ulama juga di Jakarta ya. itu mengatakan kita kan harus jadi tuan rumah yang baik, ya. kita kan tamu, masa tamu nggak disambut dengan baik, ini gimana ya. sebenarnya? memang ada hadis ya lewat Imam Bukhari yang mengatakan mengkana yukmilubillah waliyamil akhir uh, uh, bapak apa Pak jarroh fal, jaroh, fal doifahu, hmm. kemudian uh, fal falyakul heron hmm. itu satu rangkai hadisnya nah di dalam kaitannya dengan fal yukrim doifahu, sesungguhnya Obama itu untuk dikatakan doif itu tidak sah saya baca tadi malam di hmm. uh, Al-Arba'in Al-Nawawiyah hmm. itu dikatakan siapa definisi tamu ternyata Obama tidak masuk kategori itu jadi bukan tamu, Buka. maling kali itu, ya. kali itu. tamu ya. tadi undang ya. dan, okay. dan yang kedua kalaupun memang termasuk bagian tanda iman kepada Allah dan hari kiamat adalah memuliakan tamu ada memang bahasa walau karena kafiron, kafiron yang dimaksud adalah Dimi. Oke. Okay. Sedangkan Obama adalah harbi fi'lan. Okay. Maka harbi fi'lan hukum asalnya adalah bunuh. Hmm, Jadi bukan diskusi, bukan di, apa namanya, bukan dialog. Hukum asal di dalam Islam terhadap kafir harbi adalah bunuh. Oke. Okay. Oke. Okay, luar biasa. Kalau sekarang bukan. Oke. Okay, silahkan. Satu lagi. Nah, itu, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, kenapa kita wajib uh, menolak? kedatangan Obama karena ini terkait solidaritas kita dengan sesama muslim hmm, okay. al muslim akhul muslim la limuhu wa la yuslimuhu demikian dalam hadis riwayat Bukhari muslim muslim dengan muslim itu adalah saudara tidak boleh saling mendolimi dan tidak boleh menyerahkan muslim lain kepada, hmm. kepada musuh kepada orang kafir dalam harinya coba bayangkan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 punya suami dibunuh, jutaan nyawa Muslim, anak-anak menjadi yatim, terlantar segala macam. Takbir. Oke, okay, terima kasih. Jadi ternyata Ini yang kedua, mas. Oh masih ada? Yang ketiga, ya. jangan lupa ya. Obama datang ke sini juga dalam rangka untuk menguatkan apa yang menjadi buah ideologi dia, kapitalisme, hmm. yaitu tentang Kebebasan dan demokrasi Kita tahu gara-gara ham Hari ini pemurtadan menjadi legal hmm. Bahkan Para ulama, para kiai harus sadar betul Gara-gara demokrasi hari ini nasib pesantren Itu tidak dilirik walaupun oleh sebelah mata hmm. Maka Maka Ketika Hizbut Tahrir menyerukan kepada umat di setiap tempat, setiap saat... ...agar kita kembali kepada syariah dan menegakkan khilafah... ...itu saking sayangnya kepada para ulama. Para ulama, para habaib hari ini dihinakan. kadar untuk bangun pesantren kecil saja harus ngeceleng di jalan. Sementara uang begitu banyak dimakan sama para koruptor segala macam. Jadi demi Allah... ...siapa saja... Yang membiarkan datangnya Obama ke Indonesia artinya dia meridokkan agar keadaan pendidikan pesantren pendidikan agama biar telantar seperti ini terus. Oke. Okay. Dan satu lagi ada ayat dimana saya mengutipnya di surat al Maidah ayat 32. Di dalam ayat uh, surat al Maidah ayat 32. Fakkan nama kota Lanasajmi'a. sekutip saja. Di tafsir Ibnu Kasir dikatakan, "Wakala Said bin Jubair, manis dama Muslimin, paka'an nama istahalla dimaan nasi Jamian, waman haroma dhamma Muslimin, paka'an nama haroma dimaan nasi Jamian." Kedatangan Obama ke Indonesia jelas tidak lepas dari tujuan dia untuk membunuh Muslim langsung atau tidak langsung. Hmm. Dan di dalam tafsir Ibnu Kasir kaitannya dari Al-Maidah ayat tiga puluh dua ini. Seorang mufastir mengatakan Siapa yang menghalalkan tumpahnya darah Seorang muslim Melayangnya nyawa seorang muslim Maka dia berarti meridokkan agar seluruh nyawa melayang okay. Dan barang siapa mengharamkan Menghalangi tumpahnya nyawa seorang muslim Berarti dia berjuang Agar tidak ada nyawa yang melayang tanpa hak Oke okay, luar biasa terima kasih dan saya lebih baik dibunuh daripada dibunuh saya daripada ada orang menyetujui datangnya Obama karena dia menganggap semua nyawa menjadi tidak berarti. Luar biasa. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa jadi ternyata alasan itu bukan hanya sekedar uh, kepentingan ekonomi, politik, member rakyat tidak. Lebih dari itu ini adalah tuntutan. Uh, ya ummati, Allahumma